Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama bersama Bang Bimin. Tentunya di my YouTube channel Diva TV. Bang mendoakan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya di sini tentunya ada unggahan spesial buat kita semua para fans ya. ini tentunya ada slogan untuk Leslar Lovers Indonesia Para sahabat ya kita lihat nih slogannya adalah bersama dalam cinta bersatu dari hati untuk Leslar, Leslar Lovers Indonesia Wow para sahabat ya keren banget Tentunya slogan LLI atau Leslar first Indonesia adalah bersama dalam cinta bersatu dari hati untuk Leslar. Ini keren banget persahabat ya. Mudah-mudahan selalu kompak, selalu solid untuk mendukung idola kesayangan kita Lesli dan Bilar. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Amin, ya robal alamin. Dan untuk berikutnya persahabat kita mendapat kabar terbaru dari Bang Eno nih, tentunya live Instagram Bang Eno. Baru saja persahabat ya sedang sarapan kayaknya ya, tentunya di situ Bang Eno terlihat sangat seger banget kayaknya udah mandi nih. <gih> Biasanya persahabat ya penampilannya selalu membuat kita semakin tentunya ketawa bahagia persahabat ya. Kali ini tentunya keren banget dalam-dalam Bang Eno. Membuat kita semakin bahagia Dan juga kita lihat tuh Ketika live instagram Bang Eno situ ada Papa Daniel ya aduh Kembaran Rizky Bilar tuh para ya Bang Bilarnya belum terlihat Kayaknya masih tidur ya Tentunya -tentu kita lihat aja Di live instagram Bang Eno Kali ini ada Papa Ada Papa Daniel para ya, Yang selalu memberikan Tentunya kebahagiaan Kabar-kabar spesial Untuk kita semua tuh punya kembarannya pap kembarannya Rizky Bilar pasabat yang selalu memberikan kebahagiaan mudah-mudahan untuk keluarga yang selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia persahabat ya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan cidukan vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Mungkin info informasi di pagi hari ini persahabat. Bagi tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.